Hai hey all, kembali lagi di review mobil Roblox car driving Indonesia revamp sesuai permintaan penonton di video review mobil yang lalu saat ini aku sudah berkesempatan untuk dapat mereview Toyota Kijang Innova 2.7 V tahun 2005 diketahui sebagai salah satu Toyota Kijang Innova paling berotot dan terkencang yang dipasarkan di Indonesia sampai saat video ini dibuat for your information saja saya akan beritahukan kepada kalian bahwa mobil ini dijual pada dealership mobil bekas Kota Bandung di harga 70 juta rupiah untuk urusan performa, di balik kap mesin disematkan jantung baju berkode 2 TRFA memiliki kubikasi 2.700 cc, 4 silinder segaris, 16 valve berteknologi VVT-i. Secara data di atas kertas, mesin pada MPV andalan Toyota ini mampu mengeluarkan tenaga 160 horsepower serta torsi maksimal di angka 240 Nm. So, langsung saja kita tes pertama, yaitu tes akselerasi dari 0 ke 100. Untuk hasil dari 0 ke 100 km per jam, tune tes dalam waktu 8,13 detik. Tes selanjutnya yaitu top speed. Kecepatan tertinggi yang dapat diraih oleh MPV Toyota ini ada di angka 207 sampai 209 km per jam. Pengetesan ketiga yaitu soal radius putar. Di sini saya mencoba untuk memutar balik di depan sekolah Bekasi. Hasilnya mobil ini memiliki radius putar yang sangat jauh. layaknya seperti Toyota Kijang Innova, 20 teknologi tahun 2005 yang sempat saya tes beberapa hari yang lalu. Tes keempat, kita akan bawa kendaraan ini ke daerah Puncak Villa untuk menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal. Hasilnya mobil ini tidak dapat menanjak, bahkan ketika menarik rem tangan, mobil ini tidak dapat menghentikan lajunya untuk mundur ke belakang. pengetesan terakhir, biasanya saya akan melakukan uji coba di jalan tanah atau offroad. Tetapi karena mobil ini basisnya sama dengan Toyota Gizang Innova 2.0 bagi tahun 2005 yang sempat saya tes beberapa hari yang lalu, hanya berbeda dari segi bensin saja, maka bisa dipastikan hasil yang didapat juga kurang memuaskan.